Iwa, waaaaa bosku selamat pagi welcome back to my channel oke hari ini Oke, hari ini aku ada di WGB. waduk jaminan babon Waduk okay, tepatnya di spot tepatnya di spot hai, hai, pitian, hai, sawo lah sembarang, pitian hari ini saya sendirian karena weekday jadi teman-teman pada kerja saya mancing cuaca hari ini agak sedikit badai ya bro semoga nanti kalian mau makan lah oke sebelum lanjut ke video mancingnya buat kalian yang belum subscribe channel dimas fishing langsung saja tekan tombol subscribe dan jika kalian suka dengan video ini langsung saja klik tombol like nya kalau tidak suka Langsung klik tombol dislike-nya Dan buat kalian yang punya rekomendasi spot-spot mancing Iwaai Haubau Langsung tulis komentar di bawah Oke okay, Kita langsung mancing ibu ya ndak selak garing Oke, okay, mancing mana Oke, okay, parape. Ikan pertama le. Telur lemu, mayan. Hmm, mayan le, ikan pertama. Telur lemu. Hmm. hajar dulu hajar dulu guys, ya yeah, bantu, jadi, uh. akhirnya kena kevron. wah, uh. uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. malah nyangkut Wah, wah nengklam nih singgah Orang Mas nyangkut, ya eh, Mas, oh oh, Parani nyangkut, bro, wah, tuh nyangkut malahan, nih pot babon bro nyangkut tapi Wih. Alah ya Allah ceprot aduh. Aduh. aduh. Babon lo. Ah. Gua wila soalnya. Wabing lek anek. Aduh ya Allah. Nyangkut neng kelampes, kok ah, Bu, wae.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 ya yeah. lumayan, papat lemu, hmm. uh. oke okay, lanjutkan, oke okay, sekian dulu video kali ini bosku hari ini kurang beruntung saya, ah uh. Udah dapat babun tadi bro, udah strike babun tapi malah lepas. Aduh. Tapi nggak apa-apa, besok kita ulangi lagi di sini. Oke, okay, thank you for watching. Telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, jangan lupa nyobok. Bye-bye.